Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini Banyak orang bisa memberi contoh tapi sedikit orang bisa menjadi contoh, memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana rasul melaksanakan perjuangan apa modal utamanya saya sampaikan tiga sajalah mudah-mudahan selesai sepuluh menit yang pertama modal utama perjuangan baginda Rasul adalah akhlakul karimah memperbaiki akhlak dengan akhlak oleh karena itu Suramadu sudah selesai. Dari dan ke Madura jadi lebih mudah. Bahkan Madura akan jadi daerah industri, tetapi yang kita ingin, Madura tetaplah Madura. Akhlak tidak boleh berubah zaman boleh berubah, akhlak tidak masa boleh berganti tapi keyakinan tidak boleh mati nah soalnya adalah kepada siapa kita harus berakhlak kita itu kan harus berakhlak kepada dua kita harus berakhlak pertama kepada Allah ini yang terpenting 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak kepada Allah. Menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. 13 tahun di Mekah itu. Dengan perhitungan kalau fondasi kuat, bangunan aman. Kalau fondasi melenceng, bangunan bengkok. Kalau pondasi rapuh, bangunan rumput runtuh. Bangunan bagaimana pondasinya? Orang hidup, bagaimana imannya? Kekuasaan dan jabatan baru ada manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Kalau tidak, yang muncul firaun. Harta baru terasa manfaatnya kalau dipegang tangan orang beriman. Itulah sebabnya bangsa kita ini bukan cuma perlu orang pintar, kita perlu orang benar. Bahkan di masyarakat lebih baik benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi tidak benar. Oh, kalau sudah pintar tidak benar, rusak rakyat juga disuruh ngurus beras malah nimbun beras ya. disuruh ngurus laut jadi bajak laut disuruh ngurus hukum bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. dari akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu akhlak kepada Allah. Konsisten, disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik. Disiplin Ada yang mengaku jadi Nabi Wajib tidak percaya Disiplin Sekarang ini kan bangsa kita Disiplinnya lemah Korupsi agak sulit diberantas Karena pejabat kita Takut atasan tapi nggak takut Tuhan Itu sama dengan anak muda naik sepeda motor ngebut. Lampu merah jalan terus. Disetop semua polisi. Pee! <tri> iya pak. Nihir! Siap. Sim! Ada pak. SNK? Ada pak. Tahu kau lampunya merah? Tahu pak. Kenapa lewat terus? Saya tidak tahu ada bapak ini. <tri> Itu disiplin kita. tenang benar jawabnya, kayak orang gak salah itu. iman apalagi belakangan ini saya sering bilang gini pak ini humor tapi agak tasawuf orang yang paling tenang hidupnya itu tukang parkir Cuma lihat tukang parkir walaupun mobil banyak mereknya bagus-bagus ndak pernah sombong ini tenang. tenang nanti mobil pergi satu demi satu habis sama sekali dia ndak sedih tenang mobil banyak ndak sombong mobil habis ndak sedih apa rahasianya ternyata nih tasawufnya di sini tukang parkir tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi oh, itu siapa saja yang merasa memiliki bersiaplah kehilangan dan itu menyakitkan tapi kalau merasa dititipi jabatan harta anak istri semua titipan hiduplah seperti tukang parkir pertama titipan ndak boleh bikin kita sombong dititipi kok sombong ndak pantas ah <Syukur> ya Pak titip mobil ya silahkan yang punya mobil pergi saya petatang peteteng ndak pantas dititipi kok sombong ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong dititipi sombong ada enggak pejabat sombong? ada namanya Fir'aun tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya sombong sama tetangga tidak mau kenal orang lain kecil semua jalan, ndak injak tanah kuntilanak yang kedua penting titipan harus dijaga baik-baik kalau tidak yang nitip marah yang nitip marah pak titip sepeda motor silakan. waktu diambil sepeda motor kaca spion pecah kenal pot hilang Bemper hancur. Marah yang nitip? Marah saya titip kenapa enggak dijaga baik-baik? Dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya supaya bangun pesantren, bela yatim, santuni yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah isinya korupsi saja. Yang nitip marah Nah saya mau kasih lihat sekarang Allah titip Indonesia Allah titip Indonesia Hai rakyat ini Indonesia Aku titip kata Allah Sebentar ada meja mau naik <laughs> silakan mas Iklan <laughs> Ya, terima kasih Jangan disangka kalau disediakan air teh pidatonya jadi lama <laughs> Dekorasi ini kok Sampai mana tadi? Air rakyat ini Indonesia Aku titip kata Allah Ini negara besar dan kaya Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa ini bedanya: Malaysia memang merdeka, tapi diberi Inggris. Singapura merdeka, diberi Inggris. Indonesia merdeka, keringat, air mata, darah, dan nyawa. Ini negara aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Lautnya kaya, hutannya kaya Kekayaan negeri ini harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Itu amanat konstitusi Disalahgunakan, dikorupsi Yang nitip marah Yang nitip marah Kalau dia marah, dia suruh makhluknya yang lain negur Siapa? Merapi Bromo Anak Krakatau Itu merapi demo pak Kalau kita rakyat demo Anak buahnya pak dan turun Tapi kalau merapi demo siapa yang mau ngatasi? Mbak Marian, Selesai sekarang Mbah Marijan sudah kumpul sama Mbah Surip. di alam Barzah sudah ketemu dia kata Mbah Surip, tenang Mbah Marijan tak gendong aman sudah aman sudah saya mau bilang Merapi itu makhluk Krakato itu makhluk Bromo itu makhluk tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya. Pastilah ada yang menggerakkan. Maka baik-baiklah sama yang bikin angin. Supaya bertiupnya sesuai keperluan. Baik-baik dengan yang bikin air. Supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik sama yang bikin gunung. Supaya meletusnya pelan-pelan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjaga titipan. Jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayo, saya mau kita. Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini ini, kita ini semua hamba Allah apa bukan? Hamba Allah, kata siapa? kata kita kalau kata kita namanya ngaku ngaku itu boleh dan murah apa diakui kita belum tahu ya ya kan baru kata kita itu dan tidak otomatis kalau kita bilang saya ini hambamu ya Allah lalu Allah jawab iya ya tidak, uang itu kan kata kita. Saya hamba Allah, kata saya, berapa banyak orang perbuatannya? Ucapannya berkata, "Saya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba setan, hamba nafsu, hamba dunia budak jabatan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan." Di hamba Allah itu enggak mudah digojlok, diuji coba lihat yang jelas diakui sebagai hamba itu baru satu yang kita peringatiin baginda Nabi Allah mengakui kapan waktu menceritakan Isra dan Mi'raj apa yang dipakai kalimat subhanallahzi asra bi'abdih Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya. Muhammad itu hamba-Ku. Aku jalankan dia. Allah mengakui. Kapan kalimat ini turun? Setelah Nabi digojlok, ditempat, digemblen, diuji. Dipitnah, dicaci maki, dilontari kotoran unta, Sahabat-sahabatnya dibantai lulus lulus Muhammad betul-betul hambaku ayo israk Muhammad subhanal lazi asra biabdi hambaku jadi kalau mau jadi hamba Allah ya diuji digujlok, digembleng nah mari kita lihat kehambaan baginda Nabi orang yang paling bersih hatinya Rasulullah orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah orang yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun Rasulullah tapi Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud hati bersih, akhlak terbaik, dosa sudah diampuni tapi kalau sholat malam, kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak, cuma urusannya apa itu? Urusan masing-masing pada tingkat seperti itu. Rasulullah, saya perlu Allah. Saya perlu Allah Saya perlu Allah Yang seratus tahun kita bangun Selesai oleh gempa tiga menit Ya Ya Yang seratus tahun kita bangun Ternyata selesai oleh gempa tiga menit Kita perlu Allah Kita perlu Allah makanya musibah itu kan kalau menimpa orang baik-baik namanya ujian kalau menimpa orang setengah baik setengah baik itu paru-paru yang bikin malaikat bingung <laughs> sholat rajin, maksiat tekun baca Quran mau, fitnah orang hobi ngaji-ngaji nyolong jalan terus Untung di sini nggak ada yang begitu di Jakarta banyak di sini Insya Allah sama Jakarta. orang separoh-separoh seperti itu kalau dapat musibah itu namanya teguran bukan ujian Kenapa ditegur lalai? Nah, kalau orang jahat dapat musibah, itu namanya bersekot Uang muka tanda jadi, kontannya nanti di akhirat. Kalau diuji, bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang-kurangi yang memang berlebihan bertali-tali bersambung-sambung musibah ini dan musibah kalau datang tidak pernah memilih tidak pernah memilih Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan jadi mari yang pertama jaga akhlak kita kepada Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun jangan menyembah kecuali hanya kepadanya Sekarang kan musim Entertain orang pandai membangun pencitraan, orang pinter bikin bungkusan. Sekarang ini Kiai sama dukun tipis bedanya. Bener, Pak. pemburu hantu pakai sorban, pakai gamis. Nanti Kiai pakai helm atribut sudah kacau sekarang ini siapa pakai apa siapa mau jadi apa tidak jelas sementara masyarakat kita memang agak kutil kurang teliti cepat heran gampang kagum pernah terjadi satu saat tabrakan di jalan po keras sekali korban jatuh berlumur darah dikerubungi orang banyak datang wartawan mau ambil gambar dari dekat sulit banyak sekali orang ngerubung. dia cari akal tolong saya dikasih jalan ke dekat korban orang menoleh semua saudara siapa? saya bapaknya korban gitu. dia mengaku bapaknya korban ya orang minggir semua minggir-minggir ada bapaknya korban orang minggir semua dia maju ke depan korban sampai di depan korban pucat mukanya itu wartawan kenapa yang ketabrak anak monyet Pak. Oh, dia sudah ngaku bapaknya korban ini cerita pendek tapi pesannya dalam kalau belum kenal benar jangan cepet-cepet ngakui Ya, ya rakyat harus cerdas sekarang ini emas pasti kuning benar itu apa semua yang kuning pasti emas <tuh> dah udah cerdas lah itu udah cerdas lah itu hati-hati ini jaman pencitraan orang pandai bikin bungkusan oleh karena itu kita juga harus punya filter supaya tidak hanyut oleh kedangkalan-kedangkalan pencitraan itu satu itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa kita berakhlak kepada sesama manusia? Kepada sesama manusia itu siapa? Pertama, sesama Muslim. Malam ini saya hadir di sini. Saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta, itu sih kebetulan. Saya enggak pesan. Yang kita tidak pesan, jangan diributkan. Oh, kita enggak pesan warna kulit seperti ini. Kita enggak pesan dari suku apa lahir kita. Enggak pesan potongan seperti ini. Kita enggak pesan Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. Ini kasihan dari tadi nggak diajak ngomong nih. Pada waktu yang bersamaan Islam mengangkat harkat derajat martabat kaum wanita. ibu-ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang nasib perempuan menyedihkan, dilecehkan, harganya murah sebelum Rasulullah datang murah sebelum Rasulullah datang murah coba lihat wanita sebelum Islam sedih dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuas nafsu kalaupun berperan-peranannya cuma segitiga dapur sumur kaisur kasur sumur dapur. Putar-putar di situ saja. Tidak usah di Arab, dunia, di Jawa, oh uh, raja-raja Jawa sebelum kenal Islam, Seenaknya ngumpuli perempuan kan? Selirnya yang 30, 50. Sultan-sultan di Turki biar harem ratusan orang perempuan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana seribu kamar istrinya seribu itu saya coba pikir raja kalau istrinya seribu kapan pakai kolor itu raja hmm? rasulullah datang terenyum perempuan jangan diperlakukan begitu perempuan tiang negara kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Waktu ditanya ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Menghargai perempuan. Ibumu, ibumu, ibumu. Bapakmu. Ibu tiga kali disebut Bapak Bapak Satu kali Ibu Tiga kali Bapak Satu kali Ibu Tiga Bapak Satu Satu Bapak <tik> Gimana sih ngitungnya jadi kerok begini Salah ngitungnya salah Lalu dicairkan kehidupan ke kemasyarakatan di masjid. Masya Allah, masjid itu pendidikan demokrasi betul. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Benar itu? Ini masyarakat yang mau kita bangun. Tidak ada warga negara kelas satu. Semua sama. Lurah, masuk masjid, buka sepatu. Lurah. Hmm. Camat masuk masjid, buka sepatu Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Nikmatnya masyarakat masjid. Nikmatnya masyarakat masjid. Coba. Binatang saja harganya tidak sama toh. Sapi yang mahal yang gemuk betul karena harga sapi pada dagingnya makin gemuk sapi makin mahal harganya tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi padahal dagingnya sedikit betul kenapa harganya lebih mahal dari sapi harga perkutut suaranya di mana harga manusia yang paling gemuk silahkan bersaing dengan sapi maaf maaf maaf inna akramakum inna Allah masyarakat masjid sudah senal buka sepatu? sudah Masuk ke dalam solat berjamaah. Kalau sudah ke dalam solat berjemaah Tidak pernah kita usil dari mana orang datang Yang penting ke mana dia menghadap Itu masyarakat masjid Dari mana kamu? Dari kidul pak, madep ngulon Kamu dari mana? Dari lor pak, madep ngulon Kamu dari mana? Dari kulon, madep ngulon juga Ini kan konsep bineka tunggal ika Dari manapun orang datang Apapun warna kulitnya Dari suku apapun ia dilahirkan Kalau akidahnya sama Itu saudara kita Lalu solat berjamaah Apa itu? Hidup bermasyarakat, berbangsa, ber dan bernegara Harus ada imam, harus ada makmum Kenapa? ini saya harus agak hati-hati pakai sarung angin ini <tik> apa tadi ngomong apa saya Solat berjamaah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ada imam, ada makmum siapa makmum? kita ini rakyat siapa imam? para pemimpin negara apa bedanya? imam harus dipilih Makmum, makmum enggak usah. Coba baca kitab fikih yang setebal apapun enggak ada bab pemilihan makmum. Enggak usah, makmum enggak usah dipilih. Orang buta boleh jadi makmum, orang bisu boleh jadi makmum, tukang mabuk boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Imam harus dipilih. Siapa yang jadi imam? Pertama a'lamuhum orang yang paling alim di kampungmu angkat jadi imam yang paling alim bukan yang paling tua <laughs> yang paling alim tahu urusan punya konsep, punya visi dan misi mengerti negara ini mesti dibawa kemana jalan keluarnya apa angkat jadi imam pak ada dua orang pak alimnya sama yang mana yang dipilih kalau ada dua orang alimnya sama kata nabi Afshuhum, yang lebih fasih lidahnya apa artinya fasih? nyambung sama rakyat tahu apa yang dimaui rakyat nyambung gak sah orang fasih bermakmum kepada imam cedal kenapa bu? nyambung capek kalau punya imam tidak nyambung sama makmum makanya kalau sudah jadi imam pesan Nabi apa? Amma nasa, kalau kamu jadi imam ringankan solat kamu jangan terlalu panjang itu makmum tidak sama kekuatannya ada yang tua rentak diri saja sudah gemetar ada makmum yang punya darah tinggi kalau sujud lama kepalanya sakit ada makmum yang sudah janji habis sholat mau terima uang jangan ya, kau sudah jadi imam di kota, sholat isya berjamaah, rekat pertama selesai fatihah, yasin bubar makmum jadi imam jangan terlalu lama kayak nih mubarak tuh kelamaan jadi imam 30 tahun rakyat capek <tuh> <tuh> bapak ibu hadirin yang saya hormati nah masyarakat islam ini loyal, taat, setia kapan? kalau imamnya benar imam takbir, makmum takbir imam ruku, makmum ruku imam tidak makmum tidak imam sujud, makmum sujud tapi masyarakat islam tidak buta imam keliru, makmum wajib menegur iya Bagaimana negurnya? Mestinya ruku imam sujud. Wah, keliru ini. Subhanallah. Kan gitu. Itu aturan main. Tak boleh imam keliru makmum emosi. Main pegang. Mab, hoi salah, hoi. Kacau sholat. Imam buang angin. Apa makmum lalu berkata. Demi kesetiaan saya kepada imam Imam buang angin saya lebih keras lagi Guplok Iyakan na'budu wa iyakan esta'in Siapa situ imam buang angin? Minggir Tidak usah ribut yang di belakang satu orang maju ke depan lanjutkan pekerjaan imam Yang penting imam tahu diri buang angin minggir ini negara rusak karena imam sudah buang angin tenang aja kayak orang nggak salah itu loh. <Syukur> Selesai sholat dikasih tahu imam tadi buang angin ya sedikit. <Syukur> Apa kalau nggak sedikit lalu ndak rusak sholat itu? Nah, dalam berjaga akhlak kepada sesama, ayo. Kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Ini pesantren Raudul Mutalimin Al Aziziah. Ini aset kita. Keberadaannya, pengembangannya, kelangsungannya bukan segera tanggungjawab pengurusnya. Tanggungjawab kita sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing yang punya jabatan bantu dengan wewenangnya yang punya harta bantu dengan uangnya yang punya tenaga bantu dengan tenaganya yang bisa doa bantu dengan doanya yang tidak bisa apa-apa bantu dengan diam diam saja lumayan loh itu membantu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah bilang kamu itu kalau mau menang harus kuat kalau mau kuat harus bersatu. Kalau mau bersatu hidupkan semangat silaturahmi. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Mau bersatu hidupkan silaturahmi. Bapak ibu hadirin rukun antar umat seagama. Beda pendapat boleh marah jangan kalau di Jakarta kan sekarang lagi musim apa itu wahabi-wahabi yang bid'ah sedikit-sedikit bid'ah itu saya sih bilang yang suka tahlil bagus terusin yang gak suka tahlil gak apa-apa tapi jangan mencaci maki yang suka tahlil orang yang mabuk masih banyak kok yang tahlil dicacimaki maki kita ini seperti orang kurang kerjaan waktu guru saya Abartul Mukarram Ki Haji Dr. Ridham Khalid Wafat saya ajak orang baca Fatihah selesai saya lagi duduk di belakang seorang pengusaha nemeni saya nemui saya kiai. kenapa? saya coba ingin kepastian apa? orang yang sudah mati dibacakan Fatihah itu apa pahalanya sampai? Saya bilang gini mas, kamu kalau nggak percaya mati aja dulu. Saya bacain fatihah tunggu di sono Kalau nggak nyampe balik lagi nggak apa. <tik> Depan rumah saya itu ada masjid pak, pakai beduk seperti itu. Ada teman saya. Yai, pakai beduk, masjidnya iya pakai. Kan Rasulullah tidak pakai, tidak memang. Beda atau? Ah oh, siapa bilang? Beduk itu bukan agama, itu budaya. Tanda masuk waktu, bukan manggil orang sholat. Manggil orang sholat, pakai azan. Tanda masuk waktu, itu hebatnya wali shogo. Pakai beduk. Kalau nggak mau pakai beduk, boleh. Teriak-teriak juga boleh. Oh, pokrek, boleh tapi wali songo kan bijaksana pakai beduk saja sekali pukul satu desa dengar itu bijaksananya dakwah wali songo kalau beduk dianggap bid'ah, ah, miskin kita itu budaya seperti sepeda motor, itu budaya kalau nggak mau pakai beduk, boleh teriak-teriak juga boleh pokrek, pokrek, boleh tapi wali Songo kan bijaksana pakai beduk saja sekali pukul satu desa dengar. Itu bijaksananya dakwah wali Songo. Kalau beduk dianggap bida'ah, miskin kita. Itu budaya. Seperti sepeda motor, itu budaya. Kalau beduk dianggap bida'ah, sepeda motor bida'ah tuh Rasulullah nggak pakai. Jual beliin unta. Ayo cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan Hormati pendapat orang kalau pendapat kita juga ingin dihormati Kasus Ahmadiyah meledak lagi di Kesik, Banten Lalu pendekar-pendekar HAM menganggap itu tirani Mengganggu kebebasan beragama Dia lupa bahwa Ahmadiyah masalahnya bukan kebebasan beragama tapi penodaan terhadap agama. Kalau kebebasan beragama sih, umat Islam welcome. Orang mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, bebas memilih agamanya masing-masing. Tapi ini kena Ahmadiyah lain. Ngakunya Islam, tapi ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Gulam Ahmad. Asal dari India. Saudara hadirin yang saya hormati, ini yang prinsip penodaan terhadap agama. Kalau enggak aku Islam enggak masalah. Supaya mau aman caranya cuma dua. Ahmadiyah jadi agama sendiri. Karena Malaysia sudah melarang. Brunei sudah Rabito Alam islami menyatakan aliran sesat. Saudi Arabia melarang pengikut Ahmadiyah pergi bikin haji. Dia dianggap non muslim cuma memang pemerintah kita nggak tegas kalau dari dulu dinyatakan dilarang nggak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu nah selain itu kita umat juga harus disiplin coba sudah berapa banyak nabi bermunculan di Indonesia dan Indonesia ini saya Indonesia ini pasar bagus kok kalau ada nabi, ada aja pengikutnya. Seheran tuh, Indonesia ini pasar bagus. Ada Ahmad Musodik, Alkiadah, uh, jadi nabi. Konsultan bulu tantis, jadi nabi. Dapat wahyunya di Bogor. Ditangkap polisi empat tahun. Muncul lagi di Bandung, namanya Sayuti tukang cukur ngaku dapat wahyu jadi nabi ditangkap polisi lagi dua tahun di Malang Ustadz Roy ya, ya sebenarnya petinju dia masuk islam mu'alaf belajar islam tidak pakai guru diutak atik ayat quran solat kita harus mengerti artinya maka solat boleh pakai bahasa masing-masing ramai masjid 2 tahun penjara di Jakarta muncul lagi lia edan ngaku Jibril ditangkap juga oleh polisi kita salut sama polisi kita lah bukan cuma teroris Jibril ditangkap pak Maka polis saya bilang sama teman-teman polisi untung dia ngaku Jibril pak coba kalau dia ngaku Israel lebih gawat itu yang parah antara Cirebon Losari dia perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat pernah muncul agama baru namanya agama Jasun agama Jawa Sunda agama Jasun Jawa Sunda yang jadi Nabi Tugimin lah haulah wala customer, saya bilang ini jangan jadi Nabi jadi Kiai juga nggak angker ini Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin enggak enak <tuk> <tuh>. <tuk> yang lebih ndak enak selawatannya loh itu kalau kita kan tadi nikmat tuh. ya Habbibiya Muhammad nikmat rasanya itu coba ganti sama yang tadi Wah enggak ya Habbibiya tuh gimin <tuk> nggak enak itu Jadi umat Islam itu sangat menghormati orang lain agama Soal agama orang lain Lagum dinugum Awas hati-hati kalimatnya Kita menghormati orang lain agama Soal agama orang lain Lagum dinugum kita memang yakin cuma Islam agama yang benar, tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Kenapa? Kalau agama kita yang dihina, kita kan sakit hati. Orang lain, sama dong. Itu sebabnya Allah berpesan, jangan kau cacimaki Tuhan mereka karena mereka akan balas mencaci maki Tuhanmu dan itu artinya mencaci maki aku kata Allah jelas ini? jelas? justru karena umat Islam mayoritas di Indonesia maka kerukunan antar umat beragama terjaga dengan baik oh uh, kalau umat Islam mau main kasar, mau main kayu mau main keras umat Islami 85%. Yang lain pasti selesai. Saya jamin selesai. Tapi kan tidak kita sadar betul ini negara Pancasila. Kita sadar betul bahwa kita harus menghargai orang lain agama. Menjaga kerukunan, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, Rukun antar umat beragama dengan pemerintah Dulu kiai saya bilang Sultanun Zulum Khairum Nin Fitnatin Tadum Pemerintah yang jelek pun sebenarnya masih lebih lumayan ketimbang tidak ada pemerintahan Kalau itu ukurannya Coba umpama nanti Pak SBY sudah terlalu pusing lalu pengumuman jam 0.00 seluruh rakyat Republik Indonesia saya umumkan mulai malam ini tepat jam 0.00 pemerintah bubar ayo bayangkan seperti apa kita tanpa pemerintah hukum rimba yang kuat menekan yang lemah yang kaya merampok yang miskin rumah saudara dirampok lapor ke polisi kata kapolres maaf polisi baru bubar asasi diinjak-injak lapor ke pengadilan pengadilan bubar Lu masih ada pemerintah saja yang kuat suka menekan yang lemah apalagi kalau tidak ada pemerintah karena itu ulama dan umaro dua pilar utama kalau kuat keduanya kuatlah masyarakat kalau rapuh keduanya maka rapuhlah juga masyarakat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ini yang kedua kita harus berakhlak kepada sesama yang ketiga kepada siapa kita harus berakhlak Kenapa Iya saya cuma lihat jam <laughs> yang ketiga kepada siapa kita harus berakhlak kita ini harus berakhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kepada air kita harus berakhlak loh pak. Saya dulu remaja ngaji fikih, kiai ngajar makro buang air kecil di tanah yang berlubang, oh, saya protes. Kenapa makro kiai? Pertama untuk kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kau kencingi ada gas beracun. <tuh> <tuh> Kalau tidak kiai. Kalau tidak maka artinya kau harus melindungi binatang yang ada di dalam lubang Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada semut Sedang rapat Membahas masalah Mesir Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan li semut <tuh> Bapak ibu hadirin yang saya hormati Ada hadis sederhana Fa iza fa Kalau kamu menyembelih hewan sembelilah dengan cara yang terbaik Jangan menyembelih ayam pakai pisau tumpul Itu namanya tidak berperi kebinatangan Kepada ayam kita berakhlak Kepada pohon kita berakhlak Kepada air kita berakhlak Kenapa sekarang alam tidak seramah dulu? Karena kita juga tidak ramah kepada alam Kenapa sering terjadi banjir karena tempat air kita kurangi? Dia bingung mau ke mana? Air nggak punya tempat, akhirnya masuk ke rumah kita juga, masuk dalam zoharul fasadul bilbari wal bahrin bimake karena kita tidak berakhlak kepada lingkungan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi itu yang pertama modal utama perjuangannya akhlakul karimah mau sukses utamakan akhlak industrialisasi boleh terjadi di madura jalan berhotmix licin oke okay. listrik masuk desa alhamdulillah tapi akhlak jangan berubah akidah jangan goyah <coughs> teknologi tidak bahaya yang bahaya orang yang menggunakannya Wayang itu yang namanya cepot Itu bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto Cepot bisa selawat badar kalau yang megang Anom Suroto Wayang bagaimana dalangnya Teknologi bagaimana orang yang menggunakannya Satu Yang kedua yang kita Contoh dari baginda Rasul Beliau itu sejak kecil tidak dimanjakan Pak. Lahir ke dunia tidak sempat melihat wajah bapak Umur enam tahun ditinggal ibu Umur sembilan tahun ngembala kambing Berniaga ke Syam, Syam itu Syria sekarang Umur sembilan tahun bisnis lintas negara dari Saudi ke Syria Remaja tidak dimanjakan, kerja keras, peras keringat, banting tulang. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Lahir pribadi yang tegar, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Karena sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Jadi gini, orang itu kalau biasa susah, ketemu susah, ndak kaget Pak mentalnya kuat. Saya santri biasa makan kangkung. Datang ke rumah temen dikasih kangkung, loh makanan saya ini. Dikasih daging ayam nambah. Orang tuh kalau biasa susah enak. Saya santri biasa tidur di masjid. Disuruh nginep di hotel, pules Pak tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok <risas> hidup ini perjuangan mau sukses harus berani susah jangan seperti dulu di cerita santri ada santri beternak lebah ambil madunya itu suatu hari dia mau periksa sarang lebah naik ke pohon pakai tangga pakai sarung biasa santri dia lupa anda bagi selana dalam Naik pohon periksa Entah bagaimana terpegang sarang lebah itu Berhamburan lebahnya keluar Salah satu masuk ke sarungnya Tergigitlah Almukarramnya itu Dia menjerit Aduh jatuh berguling ke bawah Sudah lama jatuh dia buka sarungnya Dia lihat bengkak karena bengkak kan jadi besar senang juga dia Tadi dia berdoa ya Allah hilangkan sakitnya biarlah bengkaknya ini kan ini doa orang gak konsekuen Om bengkak dan sakit itu paket mau bengkak ya harus berani sakit Masa sakitnya, bengkaknya mau, sakitnya nggak mau. Itu satu itu. Yang kedua, kita ini sering kalau punya cita-cita sering seperti rapat tikus. Satu hari sekelompok tikus rapat. Rapat paripurna tikus. Untuk mengantisipasi bahaya kucing. Bagaimana supaya kucing itu jangan lagi mengganggu kita Akhirnya ada yang mengusulkan Begini Bagaimana kalau di leher kucing kita gantungkan lonceng Supaya kalau dia datang dari jauh suaranya sudah kedengaran Dan kita bisa lari menyelamatkan diri Wah wow, cerdas itu Setuju Setuju semua Setuju, setuju, setuju. Bagus Oke okay waktu pembicaraan dilanjutkan tikus mana yang mau menggantungkan lonceng ke leher kucing rapat bubar setuju, akur, iya, iya waktu bekerja bu selesai bapak ibu hadirin yang saya hormati terutama anak-anak saya, para santri, remaja, pemuda hidup ini persaingan bapakmu tamat SD nak kau sarjana bapakmu cuma jadi RT nak kau camat bapakmu tukang tabal ban kau harus punya pabrik ban Om anak saya pertama dulu saya titip mondok di tebuireng tahun pertama pulang saya kontrol sini kau apa hasilmu setahun di pesantren saya sodorkan, dia sodorkan saya sebuah piagam penghargaan, juara lomba pidato di pondoknya saya heran ini anak di rumah jarang ngomong, kok bisa jadi juara pidato saya tanya, kamu bisa pidato, apa yang dipidatoin dia bilang kan kaset ayah dihapalin gitu. <SILENCIO> ya saya ketawa juga waktu itu dia masih anak-anak Baiklah, baiklah. Tapi apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Wah, kau ini salah. Kalau aku ayahmu di matamu menurutmu hebat, mestinya kau sepuluh, seratus, seribu kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Karena tantanganmu akan lebih berat dari tantangan yang aku hadapi sekarang. Kalau kau sama dengan aku, kau ditinggalkan zaman karena kau tidak mampu menjawab tantangan zamanmu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Persaingan tajam Tantangan makin berat Oleh karena itu Diperlukan semangat yang dicontohkan Nabi Kerja keras, peras, keringat, banting tulang Tidak ada pekerjaan halal yang hina Sejak kecil ditempa oleh kesulitan Asal jangan seperti saya tadi ngobrol sama teman-teman. Sekarang ini di negara kita banyak politisi miskin negarawan, pejabat-pejabat. Kadang-kadang kalau melihat rakyat tuh komentarnya nggak berpihak kepada rakyat. Saya ingat waktu Mentawai dihantam gempa, Nias hancur, infrastruktur hancur, rumah rakyat luluh lantak. Eh. Ketua DPR Pak Marzuki Ali Bilang bagaimana itu rakyat Ya itu resikonya punya rumah di pinggir laut Waduh Ini bukan komentar pemimpin oh, Rakyat lagi susah kok dibilang Kayak gitu Saya prihatin dengan ucapan Kayak gitu Waktu cabai 100 ribu Di sini berapa sekarang Sama ya Waktu cabai mahal Ada pejabat bilang rakyat suruh nanam cabai Aja di halaman rumahnya ini kan enggak solutif dan enggak cerdas. cabe- naik, rakyat suruh nanam cabe Nanti beras naik, rakyat suruh nanam padi. Yang saya khawatir kalau telur mahal. Apa rakyat suruh bertelur? Gitu. Ini kan enggak cerdas dan enggak solutif. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati apalagi tadi sudah saya bilang di awal kita ini bangsa yang ditempat oleh kesulitan mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini tegar, tahan uji, tahan banting dan seterusnya itu hal yang kedua yang ketiga, terakhir Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa tadi sudah saya jelaskan sebagian Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini dengan apa istighfar. Wa ma kana yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari seratus kali istighfar ayo kita ngobrol ini Pak Pak Pak saya ini Zainuddin ini kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri rasa-rasanya tipis harapan bener sholat saya berapa banyak saya tahu surga kau saya berapa duit saya tahu dosa saya berapa banyak saya tahu lalu saya baca sejarah Nabi Adam dosanya satu makan buah kuldi dikeluarkan dari surga Nabi Adam dosanya satu dikeluarin kita dosanya banyak kepengen masuk <tuh> ini enggak nyambung ini. Nabi Adam Nabi Adam Dosanya satu, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, gak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada dua, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah. Yang kedua disebut syafaat Rasulullah. Dua itu, Pak. Kalau kita ini Insya Allah nanti sampai ke Surga, Amin, Amin. Kalau kita ini sampai ke Surga Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Nda seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai Surga? Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Eh hey manusia, dosamu besar Tapi lihat rahmatku lebih besar Eh hey manusia, salahmu banyak Tapi ampunan lebih banyak Kau nangis di hadapanku Aku senyum melihatmu Kau berjalan menujuku Aku berlari menyambutmu Istighfarnya sehari seratus Lalu ada hadis kursi Ini La ahamu bi'adha ibadhi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat tiga perkara murka aku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis kursi ini. Allah mau marah tak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah tak jadi marah. Siapa? Pertama, Syuhun Rukkak. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa lupa sama orang-orang yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah. Saya tahu tu bapak bapa di. Ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya bu hmm? Kencing <laughs> Bikin bingung malaikat Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang <laughs> Kata malaikat, sialan Hampir salah tulis <laughs> Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu Sibianan bayi rutak Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu Suci bersih belum ternoda Wabaha iman rutak Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan Kambing mudah cari rumput Alam terjaga keasriannya mana bencana nggak mau nambah kita mengamalkan hadisnya juga terbalik yang diminta itu orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa nyusu sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu terbalik namal <ini. tic> yang diminta itu orang tua tengah malam sujud bayi tanpa dosa nyusu ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam <tutuk> bapak ibu hadirin yang saya hormati rahmat Allah kita perlu yang kedua syafaat Rasulullah. Mari, saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00.05 menit ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu.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 yang tinggal cuma Allah sendirian Seorang lain hancur semua Tinggal Allah sendirian Allah patroli Berseru-seru Siapa penguasa hari ini Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan nol kalau memang tuhan mana abrahad mana namrus mana itu benito Mussolini mana itu adolf Ad hitler mana itu osmini mubarak penguasa-penguasa yang aku berkuasa nol kalau memang penguasa enggak ada yang jawab Pak semua sudah rebah Allah lalu berkata la ilaha illa ada. Ternyata hah? tidak ada Tuhan lain selain Aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Ughad diskusi mengajarkan Elkeberia ulibasi. Sombong itu pakaianku kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia nggak nggak pantas pakai pakaianku. Kebesaranmu pakaian Allah mau dipakai sombong itu pakaian Allah cuma Allah yang pantas pakai nanti itu Baya. yang pertama dihidupkan bukan kita malaikat dihidupkan lebih dulu tiupan pertama Woo! malaikat hidup semua diatur panitia akhirat yang nyambut tamu siapa yang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 Cari kubur Nabi. Rumah alam sudah hancur-hancuran. Jangan cari kuburan. Cari bangkalan aja nggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril sebelah mana kubur Nabi. Gak tahu Mika'il. Lalu dua-duanya sujud. Sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah. Terbuka kubur Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alih. Tidur seperti orang dari bangun dari kubur seperti orang bangun tidur. Nabi. mengusap mata, menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya Ayu Yaumin Haza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Haza Mawadatul Rahman. Ini hari yang dijijikan Allah Muhammad. Ini kiamat. Kiamat Jibril. Kiamat Jibril.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 gelisah, mondar, mandir mukanya murung yang punya surga kan negur Muhammad baik, ya tidak enak di surga ya? enak kok kamu seperti orang tidak kerasa begitu resah, gelisah kenapa? saya saya teringat umat saya ya Allah umat saya bagaimana nasibnya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 makanya dulu di, di Senayan di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. saya bilang itu tukang kaca pinter dagangnya di situ. pasti, maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. ya wakil lurah pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya. wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya. Uang ini kenapa wakil rakyat kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya? Kan yang memberikan mandat kita rakyat. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Biasanya, biasanya yang diantarkan sampai dia lebih dulu biasanya. Yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul namanya ngantar belakangan ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya yang mau nganter makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar yang diantar kelelerahan di jalanan yang mengantar udah sampai jadi bagaimana Muhammad? saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat oke? saya potong ceritanya saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Masya Allah, Masya Allah, saya tidak sanggup bayangkan jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar. Cina berdua India dua setengah miliar. Cina satu setengah miliar India satu miliar rakyatnya. Berdua sudah dua setengah miliar. Itu kalau kencing bareng. <tuh> banjir besar bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang masar, hanullah sibuk panik bingung mau disidang di hadapan Allah sebagian kumpul di pojokan berunding kita mau disidang terus ayolah kita cari bantuan ke Adnan buyung Loh, begini, begini kita ini kan anak cucu Nabi Adam pantas dong kita minta tolong semua beliau Yo setuju, setuju orang tak cari Nabi Adam ya Adam, anda abal bashar Adam tuan datuknya manusia kami cucu kamu anak turunan kamu mau disidang tolong kami Adam, tolong kata Nabi Adam koraijo mas. Perombang Jawa. Allah <laughs> aku naik mumet lho iki. Sama Nabi Nuh saja. Nuh bilang Tak bisa. Saya juga punya masalah, pernah minta obat ditenggelamkan. Ibrahim berangkat. Semua nabi henap angkat tangan. Di kala itu Yauma la yanfa'u malun wala banu. Di mana harta tidak ada lagi artinya Anak-anak tak jadi beban Tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Saat itu ada satu pemimpin Allahumma salli alaihi wa ahli ahli Diizinkan Allah Dikala semua nabi yang lain Angkat tangan hand up Beliau malah ummati ana leha Ta'ale ummati, Ta'ale ummati. Umatku sini, umatku sini Beliau memanggil-manggil umatnya Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis Inna umati yaituna yaumal qiyamah Hurran muhajjalin min asharil wudu Umatku besok di akhirat Datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar Kerana sering wudu Sering wudu kan sering sujud Masa cuma wudu tapi enggak sujud nanti ndak usah mengaku rasul yang panggil sini umatku tapi kalau muka nggak pernah wudhu nggak pernah sujud merangkak di depan nabi saya umatmu ya rasul kata nabi umat saya nggak ada yang kumel gini <laughs> dikala itu beliau berkenan memberikan syafaat syafaat itu saudara-saudara saya pakai sarung sobek sedikit syafaat itu 6 beli itu loh salat saya kurang sedikit sedekah saya campur riak sedikit puasa saya ikhlas sedikit ditutup dengan syafaat saya mau dagang Perlu modal 20 juta, saya punya uang 15 juta, yang 5 juta syafaat. Jadi harus ada modal. Kalau sholat ndak pernah, sedekan ndak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Nah, kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal Ya... Eh, Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat sahabatnya Rasulullah s.a.w. Bapak ibu hadirin sudah setengah delapan lewat empat jam. Saya pun kangen tapi hari sudah larut. InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada... Al-Muqarumun para ulama, para habaib, pengasuh pesantren, Radhatul Mutalimin Al-Aziziyah, dan semua yang hadir, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ushikum wa iya ya bitakwallah, aku... Bismillahirrahmanirrahim.